Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini, vitamin bahagia pun kita lihat persahabatannya cedukan saat Leslar naik jeski. Masya Allah, terlihat ya keduanya sangat-sangat bahagia. Kita pun yang melihatnya merasakan kebahagiaan itu. Luar biasa, idola kesayangan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Pandanya Abang Fatih lagi asik pacaran nih para sahabat, ya Terlihat senyum bahagia dari raut wajah mereka Masya Allah Doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizky Bila Kemudian juga para sahabat, kita lihat di sini ada cidukan vitamin yang kita dapatkan dari Kak Mary para sahabatnya Masya Allah Kak Meri mengunggah video nih, persahabat ya, sebelumnya juga mengunggah video bahwa Kak Meri, Lesti Bilar, itu mendapatkan hadiah atau kiriman kue nih, persahabat ya. Vitamin, walaupun seuprit, dari BBL dan suaranya Buda Lesti aja yang tentunya kerekam, persahabatnya, Masya Allah, kita sudah bahagia sekali. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu untuk Lestlar. Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kita lihat juga persahabat ya. Kalimat caption yang dituliskan: "Happy sarapan semuanya, kalian pasti kayak gue. Mereka sebenarnya sekarang lagi di mana sih? Udah nggak usah dipikirin, ya, guys. Yang penting vitamin lancar, amin." tuh persahabat ya. Jangan pertanyaan ya. Pasti bang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya Leslar ini lagi di mana sih? Tentunya kita jangan pikirin yang penting Kita semuanya selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan, dan selalu mendapatkan Asupan vitamin lancar Dari Lester Family Kita lihat juga persahabat ya Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Hakadi Hati Masya Allah, dimanapun mereka Semoga selalu Allah jaga Langkahnya Lester Family Sehat-sehat dan bahagia terus mereka bertiga Amin ya Allah, luar biasa Komentar yang sangat positif Mudah-mudahan Leslar selalu lancar urusannya Selalu dipermudah langkahnya Amin Untuk berikutnya persahabat ya Vitamin lengkap pun Pagi hari ini kita dapatkan Dari Kak Mersiska yang mengunggah video Keluarga kecilnya Leslar Ada Abang L yang lagi digendong ya persahabatnya Masya Allah sangat menggemaskan sekali persahabat ya BBL memang bikin candu dan bikin kangen banget Apalagi melihat pandanya pun Bunda Lesti sangat cantik Masya Allah hari ini Wow, siap-siap kejutan spesial Yang tentunya akan disuguhkan oleh Leslar hari ini Siap-siap aja bersahabat ya. Dan kita juga dibikin salpok banget dengan Papa Bilar Yang tentunya menenteng tas nih bersahabat Aduh, ya. baby L Sepertinya punya onti baru nih bersahabatnya Namanya Onti Bilarina Aduh, canda banget di Papa ya Masya Allah Saya selalu untuk Leslar Family Apapun yang dilakukan Apapun kejutannya Mudah-mudahan selalu diperlancar dan dipermudah segala urusannya Amin Kita selalu menantikan dan menunggu kabar baik itu Jangan kemana-mana terus Ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Ini dulu informasi di pagi menjelang siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menurut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh